Berdasarkan penyusunnya Materi dibedakan jadi dua Zat tunggal yang pertama Dan campuranlah yang kedua Unsur itu zat tunggal Yang tidak dapat diuraikan Sifatnya selalu sama Contohnya besi, timah, dan tembaga Satu gal yang masih bisa diuraikan Sifatnya beda dari unsur penyusunnya Ada garam, air, dan juga gula Dinamakan senyawa Dan itulah senyawa Dan gabungan dari banyak zat Dinamakan dengan campuran Campuran ada dua Yang pertama homogen Dan yang kedua adalah heterogen Contoh homogen itu Asam cuka dan larutan gula Sedangkan jika ada pasir di dalam air Itulah contoh dari campuran heterogen